Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Afsalatu wassalamu ala asrafil anbi al-mursalin Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Rabbi sahri-sahri Wa yasli amli wahlul uqdatan milisani yabkaw kawli yafatahi alim. Ya ayuhal ladina amanu taqum loha haqbatu qatihi wa la tamutu illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahkumullah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya satu tujuan Yaitu Melaksanakan Ibadah kepada Allah Dalam artian yang seluas-luasnya Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Wa ma'khalaqtul Wal insa illa Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Selanjutnya Kita hanya bisa melaksanakan ibadah Kalau kita melaksanakan toharoh Atau bersuci dan kalau kita melaksanakan toharo Atau bersuci Kalau kita memperhatikan Tentang nazopah Atau kebersihan Maka agama islam Sangat mengajarkan Memperhatikan tentang kebersihan ini Bukan saja ia merupakan pokok dari kesehatan tapi juga ia menganggap merupakan mereka bagian dari nilai iman seseorang sehingga Nabi mengatakan atau hurun satrul iman kebersihan itu bagian daripada iman Imamul, Imamul Gojali Rahimakumullah Membagi tingkatan kebersihan itu Dalam empat tingkatan besar Yang pertama Ta'zir d'akhir Anil ahdas siwal ahdas Membersihkan sesuatu yang dzohir Daripada hadas Atau kotoran-kotoran Membersihkan diri, badan yang kotor ini merupakan prasyarat agar kita bisa toharoh, dan itu akan menunjang ibadah kita kepada Allah. Membersihkan seluruh anggota badan itu, sesuatu yang barangkali kita anggap soal sepele. Ataupun kecil Tapi itu akan menentukan hal yang sangat besar Kalau saudara toharuhnya tidak betul Maka berarti tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Padahal ibadah itu merupakan tujuan daripada kita kepada Allah dari penciptaan makhluknya yang bernama manusia Membersihkan diri dari hadas dan kotoran Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati Membersihkan seluruh anggota badan Dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat Membersihkan anggota badan Membersihkan tangan Membersihkan kaki Dan membersihkan lidah Dari perbuatan yang mengandung perbuatan dosa Kalau hanya membersihkan zohir saja Cuci tangan pun selesai Tapi membersihkan badan Dari perbuatan dosa dan kesalahan Ini merupakan tugas yang tidak ringan Pada tahapan pertama Kebersihan yang diajarkan kepada kita Yaitu Umat Islam Bersih badan dari hadas Yang menempel Dalam tubuh kita Ini modal dasar Supaya kita bisa wudhu kalau wudhu, kita bisa sholat dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Ini tanggung jawab individu menuju kejat yang maha bersih kepada Allah Subhanahu SWT. Ta bersih tangan dari kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Inilah perjalanan manusia. Oleh karenanya ini mulai pembersihan diri dari segala macam-macam kotoran. Dari segala macam najis. Membersihkan diri dari tamak, rakus. Allah ridho apa tidak? Manusia itu priorit materialistis. Takabur hilang rasa malu kalau kebersihan Zohir tangan membersihkan atau Zohir itu selesai tetapi membersihkan dari perbuatan yang dosa dari kesalahan ini tugas yang tidak ringan Membersihkan badan, membersihkan kotoran, dan membersihkan najis Orang tidak betul melakukan kebersihan Itu merupakan perbuatan individu Dalam sebuah hadis dikatakan Dinul, dinul Ahlal Najopah Agama ini dibangun di atas kebersihan. Kebersihan. Zohir. Hadas. Ibadah kepada Allah. Kebersihan anggota, anggota badan. Dari kotoran yang tidak kelihatan. Dari dosa dan kesalahan. Perbuatan dosa dengan berwudu, membersihkan diri, sifat hati dari sifat-sifat dengki. Baiklah, kita sama-sama menjaga diri dari kotoran lahir ataupun kotoran batin. Baiklah, dari pertemuan ini kita menjaga diri masing-masing, menjaga diri dari kotoran, kebersihan diri, rumah tangga, ladang, lingkungan, bangsa, dan negara ini demi untuk kemaslahatan bersama. Sekian dan demikian. Pada akhirnya kita tutup Dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhalladzina amanu Kulu min taibati Merojak taknakum Waskuru lillahi Inkuntum iya tak budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, yang demi yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.